Halo guys, welcome back to new episode with Mirafungian Tool. New haircut, di video kali ini gue pengen nunjukin kalian gimana sih latihan di rumah aja, dan di video kali ini gue pengen nunjukin kalian empat latihan terbaik dengan menggunakan dumbbell. Dan hari ini kita akan latihan shoulder di rumah atau latihan bahu. Ya, nah sebelum gue mulai video ini, gue pengen ngajakin kalian buat subscribe ke channel ini dan klik tombol label di sebelahnya, supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru saat aku upload video terbaru. Oke, kalau udah di-subscribe, kita intro dulu ya, guys. Oke okay guys, kita masuk gerakan yang pertama yaitu Shoulder Press. Nah seperti biasa, kalian angkat aja dumbbellnya ke atas dan ingat saat mengangkat dumbbellnya, sikunya jangan dikunci lurus ya guys. Kalau kalian lihat di video ini, gua nggak mengunci siku gua sampai lurus. Nah dan turunnya sejajar dengan telinga supaya tension di bahu itu lebih maksimal. Lakukan gerakan ini sebanyak 15 repetisi dikalikan dengan 3 set. Next, gerakan yang kedua yaitu lateral raises. Nah, gerakan ini fokusnya lebih ke bahu bagian samping. Kalian tinggal angkat aja dumbbellnya ke samping, tapi ingat, kalau kalian angkat dumbbellnya usahain tangannya jangan lurus ya, guys, tapi sikunya ditekuk. Dan saat mengangkat, bayangkan kalian lagi menuangkan teko air. Nah disini fungsinya supaya lebih ngehit otot bahu bagian samping Nah lakukan gerakan ini sebanyak 15 repetisi dikalikan dengan 3 set Oke gerakan yang ketiga yaitu front raises Nah di gerakan ini kita lebih fokus kena ke bawah bagian depan Saat mengangkat dumbbellnya, badan tetap tegap dan pastiin barang kita jangan terlalu swing ya guys. Karena di sini kita mau yang bekerja itu otot bahu bukan seluruh badan kita. Nah, lakukan gerakan ini sebanyak 15 repetisi dikalikan dengan 3 set. Dan finally, kita masuk ke gerakan yang terakhir yaitu Band Over Rear Deltoid raises. Nah, pertama-tama posisi kita band over dulu kayak gini. Dan pastiin saat band over, punggungnya ingat. Tetap tegap dan jangan bungkuk ya guys. Nah, setelah itu baru angkat dumbbellnya pelan-pelan kayak gini. Nah, gerakan ini bagus untuk hit otot bahu bagian belakang kita. Supaya jadi lebih gede dan bulat. Lakukan gerakan ini sebanyak 15 repetisi dikalikan dengan 3 set. Oke okay guys, itu dia tadi 4 gerakan terbaik untuk latihan bahu di rumah aja. Basically, gerakan itu semua udah melatih bagian penting untuk bahu kita. Baik kalian yang beragama muslim dan sedang menjalankan ibadah puasa, gue sangat menyarankan untuk kalian melakukan latihan ini setelah buka atau setelah sholat taraweh ya guys. Karena disitulah tubuh kita sudah mendapatkan nutrisi dan istirahat yang cukup. Thank you for watching this video, I hope you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, kasih aku like dan share sama teman-teman kalian. Kalau kalian punya permintaan, pertanyaan atau requestan, komentar aja di bawah. Yang insyaallah bakal aku bikin untuk next konten berikutnya. Pastikan kalian udah klik subscribe. Karena video-video menarik lainnya seputar diet, fitness dan olahraga bakal selalu diupload di dalam channel ini. I'm Revi Nianto. See you in the next video.